Kali ini aku mau periksa yang dari IPA 6 dan dari IPA 2 Ini sudah masuk Aprilina, Karin Aprilina, kemudian Javier Siombing Oke, diulang Javier Siombing lagi, ada tambah namanya Adriano Yolanda Sarita dir Gibreta, seperti biasa banyak kiriman. Josephine Remalia Hendoko, Keisa Mesmeralda, Dian Wiliandri, Anissa Salsabila, Aprilia Rahmah, Joandre Ipatiga, Pang Xiaoling Ipatiga. Oke, yang kemarin, yang sebelumnya. yang sebelumnya ya kemarinnya lagi nih yang dari IPA 2 lalu ipad 6 Oh, oh, Ho oh. oh. Ho oh. oh. Ho oh, oh, Jason Aldi Danova, Olia Frilly, Adevio, Fania Alemoela, Siti Ntannabila, Ikade Deo Weda Melissa Angelina Jayatri, Wandani Paramita Fatiha Arbin, Elmo Alphaliano, Brenska Alpa, Nathan Kahyanto, Elia Putriani, Stefani Gabriela Trivenanda, Benjuan Kanaan. Uh, Desbrien Lamuara, Ahmad Maulana Al Ayubi, Rahma Safira Larasati, Desbrien lagi, Salsa Anisa Jiwa, Esra Eklesia, Konita Sari Bustomi, Adinda Putri Maharani, Adelia Seprilia Putri, Adekusuma Frederick Axel, Josepani Natalia Lahagu, Excelsias Alessandro Maleaki, Hanita Natali Bilimanan, El Rico, Iqzal Rahmat Pauzi. Kita lihat yang IPA 6. Oh, yang panjang-panjang. Ya, yang penting asal rajin diulang aja Demikian